Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasanya dulurku Hari ini kegiatannya jualan <laughs> Ya Seperti inilah kegiatan sehari-hari Memang belum ada libur Jadi ya hari-hari kita selalu jualan ah, Selamat menyaksikan Semoga terhibur dulurku semua Selamat <laughs> J E ribu Salam, salam. Terima kasih. Oh, salam. Tidak enggak Itu ya, nah. Oras, murah 3,5 gede, gede. Ya, gede. ya termasuk gede lah disalahnya pilihannya <tuk> jangan biasanya 7 ribu ya jendil ke saya enak mantaran 3 biasanya papira disini 3 murah gak Lagi jarang <tangan> jarang <tuk> jarang-jarang damal ono pasangan gimana apa Satu ,hmm. eh, bakar. <tara dulannya> ya? <tart noise> <tara*** the *catulitar -tratuszig> ketak aneh mm. oke mm. nanti it. okay. itu 3000 susu susunya 7000 oke 欸這個是 Brambong brambong. Ayo. Coba Eh, Mas Tuson. Bah, ya telo. Rivan, tela ya mpu Biasanya jenengan ya tela, pak kan sing sak setengah. Oke. Terima kasih, Oke, berikan pas, guys. Mantap, terus, bos. Oke, cukup viral. Jangan pakai pintu, orang mana tanya, kayaknya ada, loh. Oh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, untuk turunan, untuk turunan, kalau tak bodoh, itu turutan. Aku lima, tapi lah lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, lima, sinton dah, malah, diingin orang damel, tau gak malah belakangan telo apa, telo apa, ke sekolah kelas pinter sak ne? Lo besar. mana? berapa? ya. lagi? dalam ano ini jadi yang lagi <laughs> kurang saya Ayo <SILENCIO> Lah tak sibuk eh. Ah, Spiral siji, loro, telu 5000. Oke, okay, mana suwon. Jeroan, Pak. Ayam. ya jendil, jendile mateng ya sayur 7000 guran. siap makan. Kuwi ning jero diadahi. Naik ya jendel mateng ibu, catatan koyo waktu sampaian barangnya Tausiramu. Hehehe ya lo yo yo yo tiga setengah lek salemen enam Ayamnya 8 delapan ribu, lomboknya enam ribu, <gir> jeruan ini lima ribu. Saya mau nungguin. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, bang, bang. <tuh> pedes jangan dua setengah ya ah, ah, iya seangan oke okay. sehingga setengah saya harap sehingga saya isi dua yang sehingga enam ribu salam, isi tiga uh. <tuh>. Ya. <laughs> disipuknya <papi> ya. Mm. <laughs> oh, ranya apa ya? orangnya apa suwi? dalam? kuih tiga setengah ya sama saja ya makan trupo aku kenikir nah. Di kabelnya, ini, ini, ini, ini, ini, ini, lambok nah ah, jangan jangan, ini enak jendel we, tujuh ribu ya, murah sini oke oke Garek ma jarak ma ambari pesan pisane mumpung enten gue, kita mesti ngedino enak ya seminggu kita mesti ya ini enak heard ba karena ayam jeruan isek, cecek isik, tongkol alam tujuh ribu saja Isi. isinya biasanya telur lah raba bat apa paling timun dua ribu saja murah saja saya mau kemurahan kita arena apa ya ya Keluar lagi. Aku Dalam Kerupuk Perupok kita Siap Siap Sengdi. Sengdih Sengdih Bila <laughs> kamu susuk enak gitu Guntungnya ya. saya tak yeah. <laughs> Ya ya ya oke okay, oke okay. ada dah ya lagi <laughs>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 Yo ya enak ayo. Apa? masak sawi. Sawi enak Seger <laughs> hmm. ya. Kalau sawi seger. Endi kasewi ya? Sawi jati enak iki enak. Eh isi loro. Iki. Hmm. Iki Iki 6.000. Nek sing ya 3,5. setengah. Yo pinter. <laughs> pinter. Ah, ya. okay. Pak, itu saya haruskan nomor delapan, delapan sampai enam empat belas, empat belas, empat belas, empat belas, empat belas, empat belas, empat ini gorengannya belas, empat belas, empat belas, empat tahun saat ijo ya sama mawon oh, anu. ah, <laughs> ya orang yang di... jangan nih saya enak <laughs> <Bawa> bareng ah. <laughs> Haimbangnya saya umpan ah halo sambil nunggu pelanggan lo nyantai dulu duduk Ini juga jagung. Lihat Tidak kok kaya. ada. Ya. Murah murah. Ngapain ngapain ngapain ngapain kopi iki, hmm. itu ya, itu. Vira, oh, orang duwe aku, urung guys, ini terlalu, terlalu, oh jadi ya, oh ini apa? rolas gue, rolas alhamdulillah akhirnya sudah sampai rumah tidur review-review jualan hari ini ya. Eh nah, seperti biasa, bungnya masih sisa 4 harga 1500. Hmm, ini jagung masih ada aja sisa. Nah, ini opak-opak ya. Opak masih lumayan. Apa lagi. Mmm, pol Ini terong kecil. 84 laku satu jualnya 2000 lagi <tuh> ya terang Ya itu telor rambak Masih utuh Bote oh. eh. Ya intinya hari ini Jualan tuh masih Seperti kemarin ya hawanya <tuh> Ya dikatakan Laris itu ya masih belum lah Dikatakan gak laris-laris Banget juga ya enggak eh, Intinya ya Sedang-sedang saja sih <tuh> Tapi apa lagi ya? Oh ikan ini tadi sudah habis, ayamnya terus jeruan. Tadi itu ada dua itu laku satu. Yang satu tak masak sendiri. <tuh> Buat lauk. Terus ini apa ya. Tuh oh, terong ungu. Dapat satu karung ini terong ungu tadi. Ada yang jual. Ah. Maret-maret. Lagi ya, ah, ah. Ah, segitulah kayak ginilah. Oke, okay. oke, okay, dulurku, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Oke okay, saudaraku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.